Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa man tabi'ahum wabarakatuh. ilaha ilallah. malikul Wa wabarakatuh. yang berbahagia dari SMK Negeri 4 Pekalongan Kemudian Bapak Fasfullah dewan guru yang memberiakan. Alhamdulillah pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang memang sudah dirancang oleh sekolah. Uh, Kemudian saya diminta untuk menyampaikan materinya tentang digital planner. Digital planner sebagai solusi wirausaha zaman now dalam judul saya. Saya perkenalkan buat adik-adik uh, yang baru masuk SMK Negeri 4 Pekalongan yang berada di kelas uh, 10. Ya. Uh, saya perkenalkan diri saya adalah Adi Supriyadi. Kalau uh, mengisi training uh, ke berbagai daerah ke sekolah-sekolah dan termasuk pernah di SMK Negeri 4 uh, Pekalongan ya. jadi saya perkenalkan diri saya adalah Adi Supriyadi yang biasa di biasa dipanggil Coach Adi dan di sini saya berbicara sebagai uh, praktisi dan konsultan untuk uh, digital marketing dan bisnis online. Nah, di sini saya perkenalkan juga ada beberapa uh, usaha yang saya dirikan di online. Ada uh, Coach Hadi Learning Center, bergerak bidang training sendiri. Kemudian ada degree hypnoterapi, kemudian ada asyarkan kreatif lain. Ada fantastic bisnis. Kemudian ada franchise digital smart Daniel. Kemudian ada awesome excellent trainer. Nah, ini <coughs> bagian ya. Emang eh, yang bisa saya sampaikan di sini. Jadi tugas saya adalah bagaimana menyampaikan atau memberikan informasi tentang apa itu bisnis online, apa itu daerah digital dan kemudian bagaimana kita menyikapi kondisi yang ada ini dan bagaimana persiapan kita dan apa yang kita rubah dalam kebiasaan-kebiasaan kita. Ini yang akan saya sampaikan buat adik-adik khususnya yang kelas 10 ya. Nah, kelas 11 ke 12 juga harus punya persiapan Karena Anda yang kemudian nantinya uh, akan lulus dari SMK Negeri 4 Baik <tuh> Dunia uh, sudah berubah Mau ada pandemi, tidak ada pandemi sebenarnya sudah banyak yang online Di luar sana, Google saja, IBM saja Perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat itu banyak pekerjaan yang dilakukan di rumah. Jadi pekerjaan di store, lewat email, lewat chat, bahkan perusahaan-perusahaan membuat seperti WhatsApp, khusus perusahaan, gitu, jadi bukan menggunakan fasilitas WhatsApp, tapi mereka membuat fasilitas chat antar karyawan dengan perusahaan untuk melaporkan pekerjaan. Intinya di luar sana sudah serba online. Artinya kondisi yang ada hari ini, adik-adik yang berbahagia, Bukan karena ada pandemi saja, pandemi ini adalah momentum saja. Momentum untuk mengukuhkan 100% kalau bisa kita sudah online atau digitalisasi. gitu ya Sebuah aktivitas kita. Nah, bahkan hari ini kita juga buktikan bahwa training yang harusnya satu hari, dua hari, bahkan seminggu. Pemahaman saya kalau e, most itu masa orientasi sekolah itu atau seminggu. Tapi ternyata dengan online lebih singkat, bisa satu hari. Ya, kenapa? Karena nanti setiap materi hanya 2 jam, 2 jam gitu ya ngisi materinya. Dengan online gitu dan teman-teman bisa buka di channel YouTube-nya SMK Negeri 4 Pekalongan. Baik. <tuh> Apa yang berubah di dunia ini? Seperti yang saya sampaikan tadi, perubahannya adalah tentang uh, digital, tentang sesuatu yang uh, sebenarnya sudah kita lakukan tetapi dikukuhkan dengan pandemi ini. Nah, ini tidak lagi membuat kita bisa bersikap biasa atau hanya lebih dari biasa bukan? Tapi harus excellent, harus excellent. Nah, ini saya berikan pengantar. Kenapa harus excellent? Excellent itu sempurna, ya. Ya seperti misalnya contoh nih ya, contoh ya. Tadi tadi siang saya memesan makanan melalui GrabFood sebuah rumah makan. Lalu kemudian saya memesan itu kekurangan dua nasi, padahal saya bayar utuh. Nah, kebayang kalau dia tidak excellent, saya bisa buat centang bintang di restorannya menjadi satu. Dan turun ratingnya kalau ada 10 orang yang mencet bintang satu, jika dia tidak tampil excellent. Apa itu excellent? Excellent itu berbuat sesuatu, berbuat sesuatu, melakukan sesuatu, lebih dari apa yang orang lain harapkan dari kita. Nah, itu excellent. Kalau great <tuh> biasanya lebih dari Uh, apa namanya, lebih dari sekedar kita mengerjakan kalau good, itu misalnya kalau misalnya Anda bekerja 8 jam, dari jam 8 sampai jam 5 sore misalnya itu good, ya, artinya memang kita dibayar untuk uh, 8 jam, lalu kemudian ada orang yang bekerja ditambah 2 jam, nah itu great, kalau excellent itu tidak begitu definisinya, excellent itu kerja 8 jam memang, tapi pekerjaan 8 jam dia kerjakan dalam tempo 4 jam, itu excellent Jadi seperti itu. Adik-adik yang berbahagia ya. Jadi excellence itu adalah sesuatu uh, pekerjaan atau sesuatu yang kita lakukan, kita berikan kepada orang lain, melebihi ekspektasi orang itu. Orang nggak nyangka, oh ternyata uh, misalnya kalau kita sekolah ya, kita bayar SPP-nya misalnya, atau kita bayar uang pendaftarannya adalah 100.000 atau 1 juta lah gitu sekarang. 1 juta misalnya nah mungkin terasa mahal saat kita masuk saat kita mendaftar itu terasa mahal tapi ketika kita di dalamnya mendapatkan uh, fasilitas yang begitu banyak ada kolam renang ada futsal uh, ternyata sekolah tersebut gitu ya ada futsal senternya ada bisnis senternya dan membuat kita lebih nyaman gitu akhirnya kita mengatakan bahwa oh satu juta itu murah sekali ya satu juta itu murah sekali nah jadi seperti itu kurang lebih excellent itu Excellent itu melebihi daripada apa ekspektasi orang lain terhadap kita. Nah, ini yang dibutuhkan dunia hari ini, adik-adik eh, sekalian. Jadi, kita lihat perkembangannya ya, kita lihat perkembangan saat ini <tuh> bahwa ada satu kondisi di mana 100 satu tahun itu sama dengan 200 tahun. Satu tahun itu sama dengan 200 tahun hari ini. Kalau kita perkecil satu hari itu sama dengan dua setengah bulan. Begitu cepatnya berputarnya dunia ini dan informasi. Apa maksudnya? Nah, begini cara berpikirnya. Jika adik-adik, jika saudara semua, ya, kehilangan informasi satu hari, sesungguhnya bukan satu hari hilangnya. Bukan satu hari hilangnya, tapi dua setengah bulan. Ya. Atau bahkan hampir tiga bulan kehilangan informasi itu. Artinya, kebayang nggak kalau kita kehilangan informasi, kehilangan loss information, itu tiga bulan gitu. Kebayang nggak kita seperti orang manusia purba gitu, nggak ngerti gitu. Ada perkembangan apa di dunia ini? Tiga bulan gitu. Kebayang kan tiga bulan? Nah, itu kalau ketinggalan satu hari. Kebayang nggak kalau dua hari? Berarti kan enam bulan. Lalu bagaimana kalau tiga hari? Berarti kan sembilan bulan. Berarti kalau beberapa hari, empat hari saja kita sudah kehilangan satu tahun informasi begitu cepatnya perputaran informasi ini. Nah, jadi coba lihat lima tahun lalu ini e, berdasarkan riset ya tahun 2020 Januari kemarin saya apa namanya mengumpulkan data ini lima tahun lalu ya pers Januari 2020 500 juta internet ter terkoneksi artinya 500 juta internet terkoneksi di seluruh manusia lima tahun lalu hari ini 35 miliar peralatan terkoneksi. Kebayang nggak? Percepatannya lebih 500 juta ke 35 miliar. Tahun 2020 ini, ya 2020 ini masuk sampai Desember nanti, 2020, perkiraan itu 50 miliar peralatan terkoneksi di internet. Dan tahun 2030, ini betul-betul perubahan dahsyat terjadi di dunia ini, satu triliun peralatan terkoneksi di internet apa pesannya pesannya adalah jika kita tidak mempercepat diri kita untuk berubah maka kita ketinggalan jauh gitu ya kemudian kalau kita tidak tampil excellent tidak tampil lebih dari luar biasa bukan luar biasa biasa luar biasa lebih dari luar biasa itu excellent maka kita ya paling bisa bertahan hidup gitu ya good itu bertahan hidup kalau mau tumbuh mau berkembang mau rising star dari bintang, excellent. Saya teruskan. Nah, dan bagaimana dengan pengguna media sosial di Indonesia? Saya beri pengantar dulu tentang kalau kita bicara digital berarti bicara media sosial salah satunya ya. Nah, pengguna media sosial di Indonesia adalah 160 juta penduduk Indonesia sudah bermedia sosial. Dari berapa? 272 penduduk Indonesia. 272 juta jiwa penduduk Indonesia. 160 jutanya sudah bermedia sosial. Ya kan? Lalu kemudian 12 juta pengguna itu bertambah setiap tahunnya. Adik kebayang nggak? 2020 ini 12 juta, 2021 12 juta, 2022 setiap tahun bertambah 12 juta. Bahkan bisa jadi setiap tahun naik jadi 15 atau sampai 17 juta. Gitu. Tergantung perkembangan penduduk negara ini, Indonesia. Nah, kita lihat lagi kebiasaan pengguna media sosial di Indonesia. Itu rata-rata 4 jam per hari. Mereka pasti bermedia sosial, pasti ngecek Facebooknya, pasti ngecek Instagramnya, pasti mereka uh, WA, WA itu termasuk ya, termasuk media sosial, termasuk media sosial, WA, Telegram, lain sebagainya yang sekarang banyak digunakan. Nah, kemudian uh, informasinya, rata-rata penduduk Indonesia itu miliki sekitar 10 akun media sosial per orang. Kebayang ya, <tuh> dan itu kalau saya pribadi udah buktikan. Instagram saya saja bisa lima akun, Facebook saya satu, tapi Pinterest saya 8. ya kan? Kemudian ada link, LinkedIn, LinkedIn, ada uh, Telegram, ya, ada Line, ada Twitter pula, ada YouTube pula, wah oh, itu lebih dari 10 akun. Itu rata-rata dihitungnya ya, rata-rata 10 akun media sosial. Artinya uh, ini peluang sebenarnya, peluang. Dan juga, bisa juga ancaman. Peluang buat siapa? Peluang buat mereka yang tampil excellent. Nah, gitu. Ancaman buat siapa? Ancaman buat mereka yang hidupnya biasa-biasa saja. Good. Good itu biasa. Pasti mati. Good itu, kalau sederhananya begini. Good itu. Biasanya ada orang minta bikinkan kopi. Ada orang minta dibikinkan kopi. Kita bikinkan kopi. Uh, sesuai keinginan dia. Itu good. Wah, apalagi di bawah itu minta dibikinkan kopi hitam dibuatkan kopi luak. gitu ya. Wah oh, itu di bawah good tuh. Kalau good itu sesuai dengan permintaan. Jadi gini, antara antara keinginan orang dengan yang kita lakukan terhadap keinginan orang itu sama, tidak kurang tidak lebih itu namanya good. Nah gitu ya. Jadi kalau misalnya lebih, nah itu great gitu. Great tuh lebih tinggi dari good. Maka ada good leader, ada great leader. Nah sekarang nggak cukup. Kalau great itu hanya bisa ya bertahan hidup lah. Kalau bahasa angkanya itu angka enam. Makanya kalau saya sekolah dulu ditanya sama guru, guru tanya, ya berapa nilai rata-ratamu enam pak? Jawabannya gitu ya, enam itu lumayan. Atau ada yang jawab ini, lumayan gitu. Lumayan, lumayan itu sama dengan enam. Lumayan itu sama dengan enam. Enam itu tau nggak? Uh, Sos saudara sekalian, Adik-adik sekalian. Enam itu kalau bahasa ekonomi itu cukup makan buat besok, itu enam. Jadi dapat dapat uang hari ini cukup buat makan buat besok, itu namanya nilainya 6. Nah, kalau ingin nabung, bisa nabung, bisa berinvestasi lebih banyak, ya berarti harus 8 atau 9 nilainya. Nah, jadi jangan bangga dengan nilai rata-rata 6 ya atau di atas 7 gitu. Itu uh, cukup buat makan doang ya. Artinya bertahan hidup. Bertahan hidup itu ya greed itu. Kita lanjut ya. Nah, dan bagaimana dengan pengguna internet di Indonesia? Data ini valid karena hasil riset ya, berbagai informasi bahkan ini bisa di cross check uh, data ini di media-media di Indonesia gitu ini saya kumpulkan. 64% Indonesia sudah pakai internet. 64%. Kebayangkan? Nah, riset Januari 2020 uh, di Indonesia 175 juta orang ya, ini sudah pakai internet. Total penduduk kita 272. Total pengguna HP 338,2 juta orang. Ini juga sebuah pertanda bahwa rata-rata satu orang punya dua handphone. Rata-rata, ya rata-rata. Disebut rata-rata itu berarti ada juga yang punya satu, ada juga yang punya tiga, ada juga punya empat. Tapi rata-rata punya dua, begitu ya. Nah, <tuh> pertanyaannya kenapa rata-rata orang punya dua? Ya tadi, Karena bisa jadi contoh nih, contoh ya. Satu akun Instagram kita itu di satu handphone itu hanya bisa sampai lima, hanya maksimum lima. Lima akun bisa kita tambahkan, satu, 2, tiga, empat, lima. Lebih dari lima, tidak bisa. Maka kalau orang yang punya akun Instagram sampai 10, sampai 15, belas, berarti dia punya tiga handphone dong. Ya, dua handphone, satu tablet gitu. Dua handphone, satu tablet. Jadi dia punya 15 belas akun Instagram, karena satu, satu handphone-nya dia punya lima akun, eh, lima, apa, lima akun Instagram gitu ya. Nah itu, untuk apa? Untuk berbisnis pastinya gitu ya. Baik, kebutuhan perusahaan terhadap, terhadap kerja di era digital. Nah, ini yang akan kita sampaikan juga, karena ya, mungkin pilihan hidup itu kan bekerja, ya. Kemudian, berwirausaha nah, dalam program training kita untuk kelas 12, ada BMW mewah itu, ya. Yang saya suka sampaikan ke berbagai sekolah di, eh, ya, dari Jakarta sampai ke Jawa Tengah, ya, termasuk eh, Yogyakarta. Itu ada BMW mewah programnya, BMW mewah itu. Eh, bekerja, melanjutkan studi, wirausaha ya, menikah, sakinah, mawadah, warahmah, pasti itulah hidup kita nantinya begitu, ya. Nah, jadi memang ini bicara era digital ini bukan hanya bicara peluang bisnis, tapi peluang bekerja. Nah, perusahaan seperti apa yang yang akan muncul nanti, ya, seperti yang saya sampaikan di atas, dia pengen orang-orang excellent, orang-orang yang excellent tampil dan Tenaga kerja yang dibutuhkan diantaranya data analis karena terkait dengan data, terkait dengan e, komputer, terkait dengan digital, maka dia butuh data analis. Data analis itu begini contohnya ya, e, saya kalau kita berdagang lewat online, terus punya data. Contoh nih ya, contoh orang beli produk saya, orang beli produk saya dari berbagai e, apa namanya suku bangsa, dari Aceh sampai Papua. Nah itu kan ada datanya tuh, datanya, datanya muncul, oh ternyata yang beli produk ini tuh antara usia 15 sampai 20 tahun, oh ternyata eh, yang banyak beli itu perempuan, oh ternyata, jadi banyak-banyak ternyata-ternyatanya ini, nah itu butuh data analis pekerjaannya. Jadi dia butuh, dia memberikan rekomendasi, Pak berarti produk kita ini dominannya tahun ini tuh yang banyak beli itu perempuan usia 15 sampai 20 tahun. Nah, seperti itu contohnya itu hasil dari uh, konsep data analis. ya. Nah, SEO spesialis, SEO ini uh, tentang website ya bagaimana meningkatkan uh, ranking website kita di Google misalnya gitu ya kalau kita punya website. Misalnya SMK 4 SMK Negeri 4 Pekalongan tuh pengen <coughs> ketika orang nyari SMK SMK di Pekalongan, SMK di Pekalongan, bisa contoh ya SMK di Pekalungan banyak, ada 160-an mungkin ya, saya nggak tahu. Tapi yang jelas banyak, lebih dari 100. Atau mungkin di berbagai daerah itu seperti Pemalang itu 160-an gitu ya. Tegal juga banyak sekali. Nah jadi rata-rata seratusan lah kurang lebih misalnya ya. Nah ketika ada, pasti kan persaingannya tinggi, SMK Negeri, SMK Swasta. Nah salah satu untuk bagaimana kita menjadi rujukan pertama didatangin orang adalah putus seorang SEO spesialis. Bagaimana kerjanya? Kerjanya dia membuat situs kita, website kita itu di ranking satu pencarian Google. SMK di Pekalongan, diketik di Googlenya, SMK di Pekalongan. Nah, terlihat yang ranking satunya apa? Ternyata ranking satunya adalah SMK Negeri 4 Pekalongan. Nah, maka, berarti sudah benar kerja SEO spesialisnya SMK Negeri 4. Ada sosial media export. Oh, ini butuh juga untuk meneliti ternyata Facebook itu eh seperti apa, Instagram seperti apa. Ini banyak ya, sudah banyak yang muncul ahli-ahli di bidang sosial media marketing, database administrator, kemudian behavior scientist ini ada ilmu e, perubahan ya perubahan perilaku yang dibutuhkan ya baik <tuh> nah itu sudah tahu ya adik, -adik dan saudara-saudara sekalian apa yang dibutuhkan perusahaan di era digital inilah ya, ya inilah jadi kalau mau nyari jurusan nanti selalu SMK cari jurusan yang ada data analis, ya, spesialis, karena 2030 itu dibutuhkan paling banyak. Ya. Saya bongkar lagi fakta berikutnya. Ini fakta-fakta penting ketenaga kerjaan di Indonesia terkait era digital. Ya. <tuh> Pada tahun 2030, akan ada 30 juta kebutuhan tenaga kerja di bidang teknologi informasi. Gitu? Nah, setiap tahunnya industri digital, Indonesia membutuhkan kurang lebih 600 ribu tenaga kerja baru. Wah, oh, baik sekali kan peluang kerjanya? Baik sekali. Kemudian pada periode Maret 2016 sampai April 2017, terjadi lonjakan 60% kebutuhan tenaga kerja dan atau lowongan pekerjaan di industri teknologi dan digital. Nah, kita lihat di sini. Apa saja sektor-sektor usaha yang membutuhkan tenaga kerja di era digital? E-commerce. E-commerce itu yang paling besar di Indonesia ada Tokopedia yang disebutnya. Tokopedia, buka lapak Shopee itu tiga besar. Ya, Tokopedia, buka lapak Shopee, nah berikutnya ada Blibli, uh, -Bli, ada Lazada. Dulu zaman dulu ada Binika segala macam, banyak ya. Sekarang sudah banyak sekali. Nah, itu E-commerce. Bahkan perusahaan-perusahaan pun yang punya produk bikin e-commerce. Jadi ada ada warung umat contohnya gitu ya, ada warung umat contohnya itu bikin kayak mall-mall uh, online gitu seperti itu itu e-commerce namanya kemudian logistik logistik ini terkait e, supplier ya jadi toko-toko online itu mereka bertindak sebagai penyedia barang nah, itu logistik ya logistik yang lain adalah oh, kurir ya kurir jadi setiap barang kan pasti dikirim kalau barangnya fisik bahkan menjamurlah lah sekarang jadi, kalau kita lihat mohon maaf ya saya sebut merek di sini ada JNE itu ya ada Tiki ada JNT dan sebagainya itu ada kalau yang lain-lain itu yang yang besar-besar seperti sebut ada si cepat gitu ya kalau yang kemudian kalau uh, apa namanya kalau COD itu ada Ninja Express dan sebagainya. Nah, logistik dibutuhkan. Artinya akan menjamur uh, perusahaan ini. Fintech. Nah, kalau fintech ini perusahaan ini mohon maaf ya, fintech ini uh, peminjaman online ya. Makanya pinjol-pinjol lumayan sekali. Fintech itu kok fintech itu istilah modernnya ya. Ya pendanaan lah pendanaan online gitu jadi peminjaman online eh, termasuk startup startup sekarang banyak bergerak di fintech jadi, itu butuh banyak orang-orang IT ya orang-orang yang analis gitu butuh data analis gitu sebagainya karena dia menganalisa contoh menganalisa peminjam peminjam ini kira-kira kemungkinan bayar apa tidak gitu ya kemungkinan bakal kabur apa tidak itu di anak itu orang data analis yang bermain ya tidak hanya data analis yang dibutuhkan di sana, dia butuh ilmu human, ilmu, ilmu kemanusiaan, ilmu HRD. gitu ya. Kemudian big data. Jadi empat ini yang paling besar. Yang lainnya -lain ada lagi, gitu ya. Saya ambil yang empat besarnya aja: e-commerce, logistik, fintech, sama big data. Ini program-program, big data ini server ya, perusahaan-perusahaan server, penyedia server salah satunya. Ya, misalnya contoh ya aplikasi. Contoh kemudian eh, apa namanya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pendaftaran-pendaftaran, registrasi-registrasi itu kan database-nya banyak sekali. Contoh ya, kalau kita lihat uh, Gojek atau Grab, itu kan data yang mendaftar tuh banyak sekali. Data Grab atau dia butuh big data, dia butuh server kan, itu dikelola oleh uh, apa namanya? dilakukan oleh orang-orang profesional di bidang uh, data atau di bidang IT. Baik, kita lihat Adik-adik <tuh> sekalian yang berbahagia. Kemudian kita lihat pasar di internet Indonesia. Pasar di media sosial kita lihat. Ranking pertamanya YouTube. Kemudian WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, LINE. Itu urutannya ya. Ini sudah di-ranking ini. Berarti yang paling besar YouTube. Makanya kemudian, banyak perusahaan-perusahaan, kalau rekrutmen pakai YouTube misalnya. Rekrutmen pakai WhatsApp. Walaupun rentan juga penipuan ya. Adik-adik sekalian hati-hati. ya, Hati-hati penipuan juga banyak. Itu pendekat eh uh, apa lowongan kerja gitu kan digital kan karena nah, YouTube, WhatsApp, Facebook di cross check dulu. Apa ini cross check? Nanti di pendalaman di materi yang lain ya. Bagaimana cross check bahwa lowongan ini palsu atau tidak. Ya. Benar apa palsu begitu ya, kita harus cek dulu. Itu ada teknik-tekniknya mengecek lowongan kerja atau lowongan bisnis yang palsu, penipuan dan sebagainya dan yang benar-benar gitu. Kemudian pasar di marketplace, ini Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, Blibli. Ini urutannya, sudah di ranking. Ya. Nah, kemudian pasar di website, ada Google, kemudian ada website. Kita teruskan, karena fokus kita bukan di sana. Itu fokus kita lebih kepada bagaimana peluang, ya, baik dari bisnis digital, ataupun uh, pekerjaan digital. Ini uh, tujuan utama materi saya buat adik-adik sekalian. Ya. Terutama ini buat adik-adik yang kelas 10, nih, baru masuk ya masa orientasi sekolah nah pasar pasar di pengguna internet tuh 56% dari pengguna internet di Indonesia berbelanja online artinya ada 100 juta ya ada 100 juta jiwa penduduk Indonesia ini yang berbelanja online dan menariknya ini menariknya 1.700 triliun terjadi peredaran uang di Indonesia tahun 2020 ini ya perkiraan ya perkiraan karena terakhir itu 123 Uh, us dollar US, uh, miliar us dollar uh, sekitar tahun 2018 nah tahun 2020 ini diperkirakan 130 miliar us dollar atau setara dengan 1700 triliun akan menjadi akan beredar uangnya ya beredar uangnya dan itu bisa kita ambil kita ambil tuh maksudnya ya kita berbisnis lah kita berbisnis supaya uang itu bisa kita uh, dapatkan juga begitu Baik. Nah, inilah eh, apa namanya? karakter manusia zaman now. Kalau kita menyebut zaman now, zamannya customer. Siapa itu customer? Nah, ini definisi customernya harus kita luruskan. Customer itu siapa? Customer itu adalah siapapun. Siapapun. Ya, siapapun orang yang mendapatkan pelayanan dari kita. Nah, customer itu Secara umum begitu definisinya. Maksud saya, siapa pun yang mendapatkan pelayanan dari kita, itu customer kita. Pertanyaannya begini, lalu perusahaan customer enggak buat karyawan? Customer juga. Kal Kalau karyawannya kabur, gitu. Nah Kemudian, karyawan itu customer enggak bagi perusahaan? Customer juga. Kalau gitu. kita bicara atasan bawahan, misalnya. Bawahan itu customer enggak bagi atasannya? Customer. Karena atasan melayani bawahan. Bawahan juga e, mengatakan bahwa atasannya customer bukan. Customer juga. Karena atasannya e, dilayani oleh dia. Jadi semua orang yang kita berikan pelayanan, baik jasa ataupun produk itu customer. Nah, apa karakter customer? Artinya, kita pun customer kalau begitu ya. Nah, inilah karakter manusia digital. Karakter manusia digital. Jadi pertama rendahnya loyalitas. Jadi, apa contohnya rendahnya? loyalitas itu karyawan itu contoh. Kalau kita bicara karyawan, ya, kalau kita bicara karyawan itu nggak pernah ada yang betah zaman sekarang nih, tahun dua tahun ya, bahkan enam bulan aja udah kabur dari perusahaannya, sudah hari lain gitu, sudah pergi gitu. dirasanya uh, dirasa misalnya di, di iklan, di iklan lowongan kerjanya ada fasilitas jam sostek, tanya BPJS, tenaga kerjaan, BPJS kesehatan. THR-nya dua kali, bonusnya 100 juta misalnya, ya ini misal saja. Nah, Lalu ternyata, ternyata faktanya nggak begitu. Oh nah, dia pergi. Kalau orang dulu itu berpikir takut kalau pergi, kenapa? Takut nggak dapat pekerjaan lagi. Gitu. Tapi kalau generasi sekarang nggak. Generasi sekarang, termasuk Anda, adek adik sekalian, pasti berpikirnya, ya kalau nggak benar ya gue tinggalin gitu nah customer pun begitu, customer pun begitu dilihatnya misalnya e, ternyata misalnya saya tadi belanja e, makanan e, ayo, e, ikan bawal e, bakar sama dengan nasi ternyata nasinya nggak dapat gitu ya saya berpikir dua kali belanja di situ apa tidak gitu belanja lagi apa tidak di situ gitu kalau oh, ternyata terjadi dua kali nah, saya diumumkan di media sosial gitu begitulah tidak ada Pelanggan yang loyal tidak ada, karyawan yang loyal dan tidak ada perusahaan yang loyal. Hah, mohon maaf ya, apakah ada perusahaan yang loyal? Nggak ada juga di era digital ini. Dirasanya, rasanya, misalnya contoh ya, contoh ya, misalnya adik-adik sekalian melamar kerja, mengatakan CP-nya itu, CP-nya itu disebutkan, misalnya bisa komputer, bisa Microsoft Office. Ternyata faktanya pas masuk nggak bisa Microsoft Office. Hah, mohon maaf, pas nggak Lama nunggu lama-lama itu perusahaan langsung ya uh, pecat aja berhentikan gitu ya pecat berhentikan begitu nggak ada loyalitas uh, okasian mohon maaf anak desa ya kan orang tuanya dia nak yati nggak ada di era digital pikiran-pikiran emosional itu menjadi tidak ada karena uh, semuanya menjadi rasional rasional rasional nah rendahnya tingkat kesabaran sama jadi Uh, seperti halnya lo, uh, rendahnya loyalitas, rendahnya kesabaran Jadi orang tuh gak mau nunggu lama Makanya kalau kita masing makanan Zaman sekarang sering di ujungnya ada GPL ya, gak pakai lama ya gitu <laughs> Sabarnya rendah sekali Kalau atasan pun nanti anda di era digital ini Atasan anda gak pernah sabar Perusahaan gak bisa sabar nunggu anda berkembang Anda pun gak bisa nunggu sabar Kapan perusahaan ini mau ngasih saya kenaikan jabatan nanti kenaikan gaji kalau uh, saya tunggu dalam beberapa setahun tidak ada ya saya pergi gitu contohnya anda mengatakan begitu kepada diri anda itu tingkat kesabarannya rendah berikutnya tingginya harapan ekspektasinya tinggi high expectation jadi dia kalau mendapatkan ini ada misalnya kampus sekolah sekolah itu membuka uh, apa namanya membuka pendaftaran dengan biaya pendaftaran eh 20 juta dengan uang pangkal misalnya. Maka maka ya, orang tua yang memasukkan anaknya ke sekolah itu berpikir, ini 20 juta gue dapat apa nih? Anak saya bisa apa nih kalau sudah masuk dengan 20 juta ini?" Ya. Ekspektasinya tinggi sekali. Oh, ternyata di mana? Di brosurnya anak Anda akan hafal 30 juz al contohnya. Kemudian bisa baca kitab kuning, gitu contohnya. Walaupun dia sekolah umum, gitu. Wah, ini nilai plusnya. Waduh, gak apa-apa deh. Apa, keluar 20 juta. Itu tingginya harapan orang membayar, ya. Tingginya harapan orang kepada, kepada kita. Tapi hati-hati kalau tidak terpenuhi. Tadi, loyalitasnya rendah. Tingkat kesabarannya rendah. Dia mudah untuk kabur. Dan dia mudah untuk cerita kepada orang lain tentang kejelekan uh, pelayanan kita. Ini ilmunya begitunya ini ya, tentang bagaimana rumitnya menghadapi zaman now ini atau era digital ini. Jadi, teman-teman yang berbahagia, adik-adik dan saudara-saudara semuanya. Nah, kekuatan hari ini yang harus teman-teman punya adalah penilaian pelanggan atau penilaian customer, penilaian orang lain terhadap Anda harus bagus. Nah, kalau supaya dinilai orang bagus berarti kita harus bagus dong. Pak, nah, mungkin kalau kita jelek perilaku kita, masa orang lain bilang oh dia tuh bagus nggak mungkin kan. Nah, berarti kita sebagus dong. Service bagus, attitude bagus. Kalau kita bicaranya uh, human, bicaranya kompetensi case ya, ada knowledge gitu kan. Kemudian ada attitude, ada skill, ada apa namanya? skill ya. Ada attitude dan ada knowledge. Tiga itu yang harus kita miliki. Nah, kalau knowledge kita bagus, skill kita bagus, attitude kita bagus, lalu orang lain pasti nilai kita juga bagus. Beda sebaliknya kalau kita jelek, pasti jelek juga. Makanya penting sekali teman-teman, untuk kita di era digital ini punya penilaian bagus dari orang lain. Kemudian kita ada rekomendasi. Kalau nyari tenaga kerja, cari aja deh anak-anak SMK negeri 4 Pekalongan bagus-bagus anaknya ada rekomendasi orang lain jadi di zaman era digital ini penting sekali untuk mendapatkan rekomendasi makanya ada endorse ada istilahnya endorse uh, misalnya apa namanya itu, kita mau jual barang Rapi bisa contoh Rapi Ahmad saya mau jualan handphone nih saya bilang ke Rapi Ahmad Rapi Ahmad tolong endorse gitu ya produk saya handphone ini gitu misalnya ya Rapi Ahmad uh, buat video pasang Instagramnya, oke okay, para pemirsa, follower-followersku silakan beli handphone dari toko ini. Sudah itu namanya rekomendasi. Orang percaya, orang tahu oh, Rapi Ahmad, orang tahu uh, apa namanya, uh, misalnya ayah aslinya contohnya orang langsung percaya dan langsung beli. Itu rekomendasi, pentingnya rekomendasi. Ini kekuatannya harus dimiliki oleh siapapun mendapat penilaian baik dari orang lain, mendapatkan rekomendasi dari orang lain, kemudian, uh, keluhan pelanggan, itu kalau bisa, jangan sampai dilebih-lebihkan. Ditutup. Gimana caranya? Ya, kita harus, kalau ada orang mengeluhkan kita, ada orang yang menjelek jelekan kita, ya kita silaturahimi, kita datangi, kita minta maaf apa yang kurang daripada kita. Nah, baik. Adik-adik, saudara-saudara, yang berbahagia pada hari ini. Nah, 70% pelanggan melihat pandangan orang lain tentang diri kita. Jadi saya dah bilang tadi dari awal, customer itu siapapun. Kita nggak bicara customer ke pembeli. Customer itu eh, apa namanya orang yang membeli produk, bukan. Customer itu siapapun yang berhubungan dengan kita itu customer. Anak itu customernya orang tua. Orang tua itu customernya anak. Jadi. Customer itu siapapun yang mendapatkan pelayanan dari seseorang, maka dia customer. Jadi kok saya misalnya, saya pribadi misalnya. Siapa customer saya? Saya katakan siapapun yang berinteraksi dengan saya adalah customer saya. Nah, customer era digital ini, tadi sudah jelaskan rendahnya loyalitas, tingkat kesabaran juga rendah, tapi tinggi sekali harapannya pada kita. Kemudian, kekuatan yang harus kita miliki adalah kita harus punya Penilaian yang bagus dari orang lain Kita harus punya yang namanya Rekomendasi dari orang lain bahwa kita Bagus juga, kemudian ada kalau ada Keluhan, kita datangi Orang yang mengeluh, kita e, Bawakan hadiah untuk dia e, Meluluhkan Hatinya, dan kita minta maaf atas Segala kekurangan dalam pelayanan Dan produk kita, nah jadi Kenapa 70% orang lain Itu lebih mudah percaya omongan orang Di zaman sekarang ya. Dan Contoh nih kita mau makan, kita mau makan menggunakan uh, Grab Food sebuah makanan ya, sebuah toko makanan. Tiba-tiba kita lihat komen. Mau belanja juga sama kok teman-teman Adik-adik sekalian buka toko online. Entah apa mohon maaf di marketplace di antara yang Shopee, Tokopedia buka lapak tadi, tiba-tiba kita beli sepatu. Ternyata di bawah di bawahnya ada komen. Di bawahnya ada komen. Komennya ternyata barangnya rusak. Uh, pengirimannya telah menyampe. Nah, kita kan mikir-mikir mau belanja apa tidak nih di toko ini gitu ya. Nah, itu pentingnya yang namanya rekomendasi dan penilaian orang lain. Kenapa? 70% orang lain melihat pendapat orang pendapat orang yang pernah berkomunikasi dengan kita untuk bisa bekerja sama dengan kita. Seperti itu ya, Adik-adik sekalian, yang berbahagia. Saya teruskan Ini kondisi warga digital, kondisi pasar warga digital. Jadi 88% orang percaya apa yang dikatakan orang lain. Ya, Oke. Okay. 22% orang meninggalkan kita setelah mendengar satu komentar negatif. Bayang nggak? Saya ada 10 pelanggan saya, ada 10 customer saya. Saya ulangi lagi, customer itu siapapun yang berinteraksi dengan kita, itu customer. Ya. Ada 10 saya punya orang yang berinteraksi dengan saya. Tiba-tiba ada satu orang yang ngomong negatif tentang saya, maka saya sudah kehilangan dua sampai tiga orang, eh, apa customer saya atau orang yang mau interaksi dengan saya. Karena orang lebih percaya dengan omongan orang lain. Nah, jadi di Amerika sendiri, kat sendiri, 41 miliar hilang karena tidak baiknya pelayanan. Ini per tahunnya, itu ya. Gara-gara pelayanan enggak bagus, 41 miliar hilang. Jadi adik-adik ada -adik sekalian. Ya. Saya sudah sampaikan tadi ya, nggak mungkin coach ulang gitu ya, nggak mungkin coach ulang dari awal. Silakan, nanti materi ini bisa dilihat di YouTube ya. Jadi lihat selalu diulang-ulang, karena ini tayang di YouTube juga. Nah, inilah realitas kekinian ya yang perlu kita pahami. Bayangin, 40% dari perusahaan uh, Fortune yang 500 ya, adakah Fortune 500 itu uh, 500, jadi dia ada majalah, 40 itu perusahaan tuh hilang Setiap tahun. Kenapa? Karena nggak menyesuaikan diri, ya. Maka realitasnya adalah kita nggak bisa lagi baik, kita nggak bisa lagi great. Kalau baik itu, kalau good itu baik, great itu hebat, excellent lebih dari hebat. Maka kalau kita cuma great doang, apalagi cuma good, good mati. Kalau cuma, uh, misalnya tadi itu saya sudah contohkan tadi ya. Uh, misalnya ada orang minta 10, kita kasih 10, gitu loh Itu good, itu. artinya nggak kurang, gak lebih, gitu. Gak kurang, gak lebih, itu good. Tapi hati-hati. Uh, orang yang memberi pas-pasan begitu, atau orang yang uh, memberikan pelayanan, produknya pas-pasan, sesuai, memang sesuai dengan harapan konsumen, maka dia mati. Gak akan bertahan lama. Tapi kalau dia great grid, grid itu lebih dari yang diharapkan orang lain bertahan. Tapi ada lebih hebat lagi dari great yaitu excellent. maka teman-teman jadi pribadi-pribadi yang excellent, jadi pribadi-pribadi yang lebih dari luar biasa hingga e, terpakai di era digital ini, ya. karena tidak hanya itu, ini mohon maaf, perusahaan pun sama perusahaan pun jadi excellent, ya. jadi biasanya karyawan minta gaji e, 3 juta, ternyata di luar dugaan karyawan ternyata gajinya tiga setengah. Misalnya kemudian bonusnya ternyata di pengumuman awalnya cuma satu kali gaji. Ternyata pas realitasnya dikasih tiga kali gaji. Nah itu excellent tuh perusahaan yang excellent seperti itu tuh. Memberikan lebih daripada harapan karyawannya. Jadi excellent tuh seperti itu kurang lebih ya. Nah sudah siapkah kita berubah? Itu pertanyaannya. Dengan kondisi ini. ya. Jadi adik-adik, saudara-saudara yang berbahagia. Kita memiliki syarat agar kita bisa berubah. Yang pertama, melek teknologi. Kita harus melek teknologi. Jadi, mohon maaf, jangan gaptek lagi. Kalau gaptek mulai belajar lah. mulai ngulik-ngulik. ya. kalau kita ulik WhatsApp itu gimana ya? Instagram itu seperti apa? Kemudian Google itu seperti apa? Itu kita ulik ya, kita ulik. Kita buka ininya apa namanya? Kita akrab lah dengan dengan teknologi. Kemudian smartphone kita harus kita akrabi juga gitu. Walaupun mungkin smartphone harus Tetap menjaga agar tidak terkena radiasi. Ya, sekarang sudah ada, beredar kacamata-kacamata anti radiasi, jadi bisa mengurangi sedikit radiasi dari handphone. Karena nggak bisa sekarang, nggak bisa nggak lengkap, handphone nggak laptop gitu ya. Karena sudah digital tadi, kemudian kita harus terbiasa juga menggunakan akun media sosial untuk berbisnis. Jadi jangan sekadar cuma main-main doang, sekedar nyari teman-teman masa kecil gitu ya. Buat apa? Eh, itu, itu perlu itu perlu itu kita lakukan tapi kemudian kita membangun bisnis itu lebih baik gitu ya buat adik-adik daripada kemudian menggunakan Instagram buat yang nggak jelas gitu ya buat eh, stalking mantan gitu ya nah mendingan berbisnis berbisnis ya tadi tak tanya itu stalking apa ya kita nanya dari adik-adik saya nanya stalking apa stalking itu kepo ya ngepoin eh, orang yang dua gua Dulu gua mau deketin lagi ngapain sekarang gitu. Nah, itu namanya kevoin atau stalking bahasa lainnya. Nah kemudian prinsip-prinsip yang mendasar yang harus dimiliki oleh kita adalah mau dibimbing. Karena di dunia digital ini kalau nggak dibimbing eh, makin kacau pikirannya. Kalau terlalu banyak informasi. Ketika buka Google banyak sekali informasi. Maka kita harus ada pembimbing, ada mentor. Cari mentor, cari coach yang bisa membantu kita untuk bisa menggunakan internet dan media sosial termasuk smartphone dengan bijak berbisnis atau untuk hidup lebih baik gitu ya untuk tampil excellent. kemudian berani memulai, selalu mencoba, cepat mengambil keputusan, tidak nunggu-nunggu, tidak apa kalau ada tawaran bisnis mikirnya lama gitu ya, ada tawaran kebaikan pikirannya lama, ada tawaran pengajian pikirannya lama, kebanyakan mikir jadi nggak gerak ya. Alagi kebanyakan nanya juga nggak jalan-jalan gitu. Makanya ini ciri-ciri uh, orang yang bakal berhasil cepat dalam mengambil keputusan ada tawaran peluang bagus lalu kemudian kita juga sanggup untuk memenuhinya contoh nih misalnya ada tawaran bisnis kita punya juga modal sesuai dengan tawaran bisnis itu ya eh, jangan nunggu besok usah lagi ambil saat itu juga kemudian kita mulai dalami jika pun toh gagal ini sering saya ulang jika pun toh gagal tidak masalah karena kita sudah mencoba itu lebih baik gitu ya sambil kita belajar memperbaiki kenapa kita gagal nah ini konsepnya Ya, sama dengan kita misalnya ada tawaran pekerjaan juga sama. Ambil keputusan dengan cepat. belum mikir dulu Kak, mikir dulu Pak, mikir dulu Coach, gitu. Saya Dah siap belum kerja, waduh, kelamaan Anda akan ketinggalan akan uh, mati di pusaran era digital ini. Nah, jadi ini yang bisa saya sampaikan buat adik-adik sekalian. Jadi nanti kita harus, apa namanya, betul-betul tampil excellence, harus merubah pribadi kita menjadi pribadi excellence, bukan hanya uh, apa namanya bukan hanya sekedar untuk bertahan hidup, ya, karena kita grit itu bertahan hidup, kalau good tuh mati well excellence tuh kita akan tumbuh dan berkembang nah, pribadi-pribadi excellent itu adalah pribadi-pribadi melebihi ekspektasi yang diharapkan orang lain kepada kita karena di era digital ini, ekspektasi orang itu tinggi terhadap kita. Ketika Anda, misalnya nanti itu diterima bekerja di perusahaan, lalu Anda, apa namanya, uh, ternyata bisa menjadi seorang operator, lalu kemudian perusahaan akhirnya tahu ternyata Anda tuh bisa desain grafis juga. Lalu ternyata Anda itu bisa auto juga. Ternyata Anda itu bisa juga, apa namanya, katia juga. Lalu ketika itu anda juga banyak hal-hal yang di luar dugaan perusahaan, anda tuh bisa. Saya yakin anda akan cepat naik karirnya, akan cepat apa namanya menjadi karyawan tetapnya. Tapi kalau ternyata di CV-nya, di lamarannya, eh, apa namanya, eh, ada mampu berbahasa Inggris, tulisannya begitu, mampu berbahasa Inggris, mampu Microsoft Office ternyata sudah masuk, padahal perusahaan berharap itu ada, ternyata. Uh, dirimu nggak bisa, anda nggak bisa, maka alamat perusahaan nggak sabar nunggu itu, maka kontraknya habis atau malah percobaannya selesai maka anda diselesaikan. Jadi, excellent itu saya ulangi lagi, kebutuhan era digital saat ini, era digital hari ini hanya bisa dimasuki atau dimenangkan oleh mereka mereka yang tampil excellent. Mereka yang tampil lebih dari luar biasa bukan luar biasa lebih dari luar biasa ya orang itu bisa wow gitu wow gitu luar biasa amazing sekali lo gitu jadi gitu, ya, luar biasa jadi membuat orang tetap terperangah gitu nah itu itu itu kuncinya ya adik-adik mau jadi pekerja ataupun menjadi uh, pengusaha digital. Jadi, lebih mudah buka toko online, buka e-commerce, bikin aplikasi, bikin e-book, bikin apa banyak produknya. Nanti kalau mau konsultasi-konsultasi, bisa ke coach gitu ya. Di sini ada nomor WA, silakan. Di apa di chat saya, ya di sini ada 0815, 1362, Kemudian di nomor WA 0819, 911 911 Nah, ini bisa, mau nanya bisnis boleh, mau konseling selling boleh, mau curhat boleh. Mau bikin lamaran yang benar, boleh. Mau konsultasi bagaimana menghadapi interview HRD, seperti terima bagaimana. Silakan, apapun boleh dikonsultasikan dengan saya. Saya siap membantu Anda. Bayar nggak, Coach? Uh, sejauh ini, saya nggak memungut bayaran. Ya. Sejauh ini saya lebih senang berbagi, menjawab pertanyaan Anda, asal Anda punya kemauan untuk melaksanakannya. Itu yang paling penting. Kenapa? Percuma saya sampaikan ide-ide, saya sampaikan arahan-arahan, ketika adik-adik sekalian tidak melakukannya, no action no heaven. tidak ada tindakan maka tidak akan ada kejadian apapun dan tidak akan terjadi apa-apa ya. Jadi jangan sampai kebanyakan kita ilmu tapi tidak ada tindakan, tidak ada action dalam hidup kita. action itu adalah kuncinya. action dan fokus terhadap apa yang menjadi tugas kita. kalau adik-adik hari ini belajar tugasnya fokuslah pada pada pelajaran jangan macam-macam lagi jangan mikirin pacaran jangan mikirin main game jangan mikirin yang aneh-aneh gitu ya karena tugasnya. oh saya pebisnis maka berbisnislah oh saya konsultan maka konsultasilah men apa, men Menyediakan jasa konsultan seriuslah dengan konsultasinya Kemudian, oh saya adalah seorang pelajar maka saya belajarlah dengan benar sesuai dengan harapan orang tua bahkan kita lebih orang tua hanya berharap kita sepuluh besar ternyata kita kasih Beliau ranking 1 atau ranking 2 oh, itu melebihi ekspektasi orang tua. Maka kita kategorinya masuk ke pribadi-pribadi yang excellent nah, Inilah kunci untuk memenangkan persaingan di era digital saat ini. Dia start excellent harus lebih dari luar biasa. Baik melamar kerja nantinya setelah lulus ataupun uh, membuka usaha digital. Demikian. Adik-adik dan saudara-saudara sekalian pertemuan pada hari ini dan Bapak Dewan Guru, Kepala Sekolah, saya mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian. silakan berkonsultasi dan sampai bertemu di momen-momen berikutnya. Uh, saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.